Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. <gifat> Saya kalau ngucapin begini rasanya mantap lalu tertawa. Iya, karena orang bahagia banyak tertawa. Kalau kita banyak tertawa, sehat hati gembira obat manjur dan kalau kita gembira ada endorpin yang mendongkrak sistem imun zaman-zaman covid begini banyak pandemi maka kita harus banyak bersuka cita tertawa bergembira Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bergembira sukacita rukun akrab untuk itulah inspirasi keluarga hadir saya mau bercerita perjalanan ke Amerika beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ya saya dengan istri dan anak pergi ke Amerika meliputi wilayah New York Philadelphia ke Niagara sempet ke Washington ke Boston ceritanya adalah waktu di New York. Ya, kalau Washington ibu kota, maka New York kota bisnisnya. Nah, mungkin itu juga yang akan menjadi ide Indonesia ya Jakarta kota bisnis nanti ada ibu kotanya di Kalimantan <laughs> ya semoga jadi supaya Indonesia pembangunannya uh, rata nah berbicara New York kota bisnis wah kota metropolitan dengan apartemen yang tinggi-tinggi gedung pencakar langit menjelajahi seluruh wilayah New York terutama ya di Manhattan tapi kalau kita keluar sedikit masih di areal New York maka kita bisa mengunjungi patung Liberty ya ini salah satu juga ikon yang ada di New York selain tentunya di uh, Central Manhattan. Patung Liberty menarik bagi saya karena ini dihadiahkan oleh Prancis kepada Amerika setelah mereka mengakhiri perang dinginnya sebagai tanda persahabatan. Dan menjadi salah satu wisata kalau orang pergi ke Amerika atau ke New York. Ya, mesti harus katanya ya. Kalau belum, belum sah. Patung Liberty ini ada sekelumit kisah yang menarik yang sangat angkat sebagai inspirasi. Siapa yang membangun atau arsitek dari patung Liberty ini? Nama lengkapnya Frederick Augusto Bartolgi. Nah, sering disebutnya ya Bartolgi. Nah, nama paling belakangnya. Waktu itu dibuat itu sebenarnya belum ada helikopter. Ya, yang bisa sightseeing. Wah, oh, ya kita bisa tur helikopter, muter-muter dari atas. Oh, itu waktu itu belum ada helikopter. Menariknya adalah patung Liberty itu atas kepalanya dibuat dengan sangat detail. Sehingga sempat terjadi sebuah percakapan kepada Bartolky, ya. Itu kenapa bagian atapnya ini pun atasnya dibuat begitu detailnya perfect Kan gak ada yang melihat Siapa yang melihat Dan Bartolgi menjawab Tuhan yang melihat. <laughs> Memang ini patung buat Tuhan, tidak saya ini bekerja segala sesuatu mau yang terbaik, yang sempurna seperti untuk Tuhan. Ini sekelumit cerita, tapi yang menurut saya ini ini esensinya dalam banget ya, bahwa hidup ini melakukan segala sesuatu, bekerja, pengabdian seperti untuk Tuhan dan perfeksionis, sikap perfeks sempurna, mau yang terbaik maka munculnya atau muncul sikap yang terbaik itu menurut saya alasan ini alasan yang paling dalam misalnya ya saya mau mengabdi gitu ya mengabdi kadang masinya tuannya nggak ada ya salah saran begitu tuan ada wah gede buk gede buk gitu ya kalau dalam bicara mengenai hamba bicara pegawai sama juga ada bosnya wah kerja sok sibuk gitu ya. tapi nggak produktif misalnya begitu nggak ada bosnya wah main gadget buka Facebook buka Instagram urusan pribadi bisa juga buka Instagram urusan kerja gitu kan karena emang bagiannya adalah marketing online sikap bahwa ini untuk Tuhan, waduh, ini menurut saya dia bekerja bikin patung untuk Amerika, jelas-jelas buat Amerika sebagai tanda persahabatan. Dan siapa yang lihat dari atas gitu ya? Tapi singkat cerita, ketika mulai ada helikopter, ada paket terlihat dari atas, waduh, ini. Perfect. ini bagus banget ini patung karena bagian atasnya pun entah kalau lihat dari bawah sih bagian atasnya sini kan nggak akan dilihat ya dikosongin aja kan gitu kan kelihatan kerangkanya gitu. tapi dia enggak yang saya mau ambil esensinya kisah dari Amerika ini ya kan kita jalan-jalan ke Amerika pergi ke New York pergi ke Manhattan ya tentu banyak-banyak hal yang kita bisa dapatkan selain nilai-nilai uh, ya ada kulinernya ada arsitektur yang bagus-bagus juga atau sejarah kota atau mengunjungi keluarga di dalam paket perjalanan itu tapi saya menyoroti e, sebuah nilai ini kita bawa dalam keluarga karena segala sesuatu aplikasinya saya bawa di dalam keluarga kalau kita bekerja seperti untuk Tuhan istri masak seperti untuk Tuhan anak-anak belajar seperti untuk Tuhan de facto istri masak buat suami dan anak-anak sama juga kan de facto Bartolgi bikin berpatung itu buat Amerika Tapi dia berkata, waktu ditanya siapa yang lihat? Tuhan, itulah gunanya Indonesia ini Ada Pancasila nomor satu, sila ketuhanan Bukan berarti sedikit-sedikit Tuhan lalu radikal Tapi aplikasi ketika mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan Bukan hanya untuk keluarga, menurut saya untuk pekerjaan pun Ini sebuah sikap yang baik Tetapi saya bahas dalam keluarga Ketika seseorang suami bekerja dia mencari uang Kadang capek, kadang lelah, kadang jengkel Ketika mungkin istrinya boros, anaknya gak seolah-olah gak mengerti Bahwa orang tuanya susah cari uang Tapi ketika saya bekerja seperti untuk Tuhan Itu bisa menguatkan istri masak Kadang anak gak suka makanannya, beda selera dan bilang gak enak Padahal bukan gak enak, memang seleranya berbeda Karena lidah manusia berbeda-beda yang paling enak ya, yang paling enak itu masak buat orang covid. <laughs> Bulan Juni kemarin anak saya terkena covid delta, rumah sakit penuh. Akhirnya isolasi mandiri di rumah. Ketika anak saya bilang, wah bilang rasa ini. Terus gimana? Semua makan rasanya asin. Wah istri saya waktu sempat batuk, pingsan lagi di kamar mandi, akhirnya dia istirahat. Lalu saya bilang sama anak saya, mama udah tidur lagi istirahat ya kalau kamu butuh apa-apa nanti ba apa, apa aja gitu ya mau memelain mau apa apa masakin tiba-tiba saya yakin berani masak kenapa karena anak hilang rasa kalau orang kena covid kan hilang rasa jadi makanan apa aja kan jadi jadi enggak enak Mas nggak ada rasanya begitu dia sembuh saya nggak nawari masakan lagi ya kan nanti dia tahu bahwa oh, itu nggak enak balik ke cerita mengenai Amerika Bartoldi dia mengerjakan seperti untuk Tuhan kadang-kadang kita bisa capek waktu kita mengharapkan pujian manusia pujian pasangan pujian anak-anak dan ada kalanya bahwa anak tidak suka bukan makanannya nggak enak tetapi beda selera nah maka istri harus punya sebuah filosofi hidup bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mengabdi, untuk beribadah Dan bentuk ibadah adalah pengabdian Seorang istri mengurus rumah tangga, itu pengabdian, itu ibadah Seorang suami mengurus rumah tangganya, bertanggung jawab, mencari nafkah, itu ibadah nah Menurut, percaya, kalimat bahwa bekerja itu ibadah, ngurus rumah tangga itu ibadah, ini sebuah kalimat yang sangat familiar, bukan di Indonesia ini negara yang agamis dan Pancasila ini, dan semua agama mengajarkan hal yang demikian. Tapi saya perlu secara khusus menekankan hal ini dengan menggunakan cerita Bartoldi waktu membangun Liberty, bahwa sebuah sikap hidup, bahwa pekerjaan, layanan. Itu adalah ibadah seperti untuk Tuhan. Itulah inspirasi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia luar biasa.